itu anjing, apaan? itu anjing apa? itu anjing paparan, oh, demit kali. kan dengan nanye sore, kucing itu ya. HP <laughs> dua, <laughs> eh, kita ngapain di sini ya, pasang kita punya channel YouTube kok bisa masuk ke itu sekarang ya? bikin atau bikin? Bener bener bener bener nih, permisah. Gue bingung ini di channel siapa ini? Kebade yang punya channel jelasin di mana nih? Eh, ini channel orang nah, ya. Yes, ya. saung nah, um, bumbudora bapak ibu sekalian, jumpa lagi ya. Kebetulan Mang Tua ini lagi pulang kampung menuju Kalambur gitu ya. Jadi di episode kali ini belum bisa gabung. pulang kampung gitu Bapak Ibu. Sob jangan lupa di subscribe ya. Di subscribe. Kali ini saya syuting ditemani oleh Om Cepat, eh Bro Cepat dan Bro Black ya di pagi hari ini. silahkan subscribe, di like, di share dan apa lagi? Loncengnya dinyalain. Jangan lupa. Tanjul oh iya, tapi gue bingung tuh ya. sama tua anjing uh, bisa mbek ya suara ya? lama lagi Eman, gue makanya orang nanya, nanyakan, ngetah, kunaon, perubahan suara anak gitu itu jangan-jangan doi pakai speaker kali bisa berubah ya? bener, bisa jadi, bisa jadi gue jadi ingat teman gue, uh, main uh, game online, main uh -uh. cowok dia, terus? eh suara bisa jadi cewek? Siapa ya, Makanya jajan anjing tuh punya aplikasi, bro. Kayak bisa jadi, hmm. bisa jadi, bisa jadi, bro. Bro, dari tadi ganteng amat Kenapa lo ngomong atuh ngomong atuh ngomong atuh bro. Cepat, ngomong apa? Ya. Ya, ngomong apa aja, apa aja ngomong. <tuh> lo kayaknya hari ini kurusan, lo kayak mau gua aja diem aja, mau kalau gak di ojer-oger. Sok tuh? Oke, uh, ini channel apa? Salam bobodoran. Salam bobo doran. Ini gue oh, boleh, boleh tahu nih Om ya, ah. channel udah berapa subscriber? Lumayan nah. lah, pokoknya mah, berapa lumayannya? Lumayan, ya, lumayan pokoknya bisa menghibur, nah, begitu. Oke, menghibur. Iya, di itu juga kelihatan di situ. Berapa subscribernya? Kelihatan ini. di situ oh, tuh di, di bawah. Ini kan di bawah sini. Nah ya Bapak Ibu yang belum ini kalau memang masih belum seberapa, tolong bantu subscribe. Dukung channel kami begitu, karena subscribe itu gak bayar. Gak bayar, gratis, ya. tidak merugikan. Gratis ya? Baru ngomong, ya? Baru ngomong, ngomong, gak ngomong, tahu ngomong itu. ya? Baru ngomong, di channel ya. ini apa? Baru ngomong, ya? saung ngomong, ya? Baru ngomong, ya? gratis, yang ya? Baru dia <laughs> ya? apaan, ngomong, <Kaya> ini, Baru ngomong, ya? apaan? ngomong, belum ada ngomong, ya? belum ada, belum ada, belum ada. ada. justru ini Sao, gue lagi berupaya untuk bisa mendapatkan subscriber Oke okay. Begitu Oke okay, nangon Topik kita di apa sih, gue lupa ya? Tadi bisa topik, nak Oh, jadi gini nih om Gimana, gimana? Gue pengen konsultasi nih ah, ya. Gimana? Ini ke sana lagi pamilo ya nah, Terus? Ya mungkin di video Akang ya, gue ngomongin Akang aja ya, Sunda kan? Nama orang Om Giting Itu bahasa-bahasa Sunda maneh iya Om Kiting, ngarana Namina Om Kiting, kurang gak wajib Sunda kan gak masuk Cengkara gak wajib, gak wajib iya, karena gue orang Sunda tapi gak bisa bahasa Sunda gak apa-apa, kita naon-naon lanjut ya jadi ini kan tahun ke nih Om oh. gue tuh bingung ya sama uh, masyarakat Indonesia eh bukan masyarakat Indonesia maaf, masyarakat yang dua lu, lu bingung, oh. tapi gak kelihatan bingung lah yes. bingung beneran ekspresi gue, memang oh. bingung <laughs> gue bingung, kenapa sih orang itu diri, diributin ya antara nah dulu, gue potong, 62 itu apaan? gue gak ngerti tempong lu ya, deh kalau lu dapat nomor telepon nah, dari plus Ekenal, 62, 62 kan? plus Oh, nah. eta. Oh, kode negara bilang atuh dari awal 62 itu kode negara maklum, maklum nih saking kitingnya begini jadi perlu waktu yeah. untuk bisa mencerna begitu jadi 62 itu maksudnya negara via valen begitu <laughs> Lanjut! Ya, jadi gue bingung tuh ya sama Cebong ya maaf mm deh -hmm. sama mm -hmm. pendung Cebong ke ya. Ribut tuh kerjanya di, di, di mana di internet di Instagram hmm. di Facebook, nubarin hmm. nubarin hoax, hmm. aib nurungin satu sama lain sementara calon presidennya aja ngopi bareng gue lihat. Itu dia justru itu Isi. makanya kita nih bertiga mengajak saudara saudara seluruh tanah air ya. Ini dalam rangka pemilu, dalam rangka kampanye, ya nanti kan 17 April kita nyoblos begitu, Bukan ya. Bukan 17 Agustus? 17 April, atau 17 Agustus, kemerdekaan um, kita. Sebaran. Sebaran. 17 Agustus itu kemerdekaan kita. Begitu. Merdeka. Merdeka. Nah, jadi nanti 17 April itu kan nyoblos. Hmm. Memilih presiden, memilih calon legislatif, baik tingkat pusat sampai ke daerah dan seterusnya, begitu. Ya. Jadi sekarang ini lagi ramai pemilu nih. Hmm. Kita semua diajak Bapak Ibu, saudara-saudara di tanah air ya, baik yang tua dan muda, 17 tahun ke atas silakan. Kalau mau kampanye yang baik, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada rukun, guyub, jangan mengajak kepada menanamkan kepada kebencian-kebencian, memberikan informasi yang tidak betul. Begitu, jangan begitu. Jadi yang benar yang happy, yang guyup, bersatu seperti itu. Jaga NKRI, jangan ribut-ribut. Nanti malu kalau ribut, malu banget. Malu, malu abis banget. ini ribut malu. Abis itu jadi presiden ya, udah selesai jadi presiden. abis itu selesai. Terus okay. kita mau ribut lagi kan enggak? Pikirkan persaudaraan, begitu loh. Boleh, kampanye boleh, tapi jangan saling menjelekan Jangan menjatuhkan Jangan saling menjatuhkan, begitu ya, saling fitnah Nah, begitu Sama saling apa lagi? Dede dulu, gimana aja cari hewan ya, bro cepat Dia <laughs> senyum-senyum aja Lihat nah, senyum aja deh, lihat ya, Bayarannya sama, senyum-senyum aja Lanjut Jadi gimana menurut pemilu? Tadi, imbauan Om Kiting gimana? Ya, ditambahin gak imbauannya? Coba gimana Himawan, Himawan, jangan golput. Jangan golput. Datangi TPS. Ini kita bicara hak. Kalau bicara hak itu ya kita datangi, nggak perlu dioprak-oprak atau orang Jawa tuh. Ya. soprob kan makanan yang setiap siang lewat tuh. Gado-gado. Itu. gitu kan. Gado-gado Nah, saya, saya bedanya ketoprak. Oh. Jawaban sama Jawa Tengah apa yo? Eh. Apa tuh? ya jawab, baru kasih ya, apa tahu. enggak tahu, enggak tahu enggak tahu langsung saya jawab uh, dibikinin eh. dulu, lanjut tadi ketoprak Jawa Barat sama Jawa Timur bedanya ketoprak Jawa Barat hmm. sama ketoprak Jawa Tengah apa bedanya? Tau oh, gue tahu apa? ketoprak Jawa Barat kumasyak <laughs> good, terus ketoprak Jawa Timur, eh Jawa Tengah Siap, mana gitu. <laughs> ya, begitulah. Memang apa jadi itu, apa kalau ketoprak Jawa Barat, ya, maksudnya di Jawa Barat terus Jawa di DKI, ketopraknya itu didorong dan bisa dimakan, begitu. Hmm. Nah, kalau ketoprak Jawa Tengah beda lagi. Apa tuh? Beda lagi kalau di Jawa Tengah itu ketoprak wayang orang, manggung, begitu. Itu bedanya. Ya, serius amat, lucunya di mana? <laughs> lanjut. Ya, serius, serius ya. Lanjut. Hujan bro, lanjut-lanjut mau kejemput Mero masuk ke studio. Enggak. Lanjut. Kamera belakang udah. Rintik-rintik tuh air enggak ya? Enggak, bukan. Bukan. bukan. bukan ini. Bukan. Bukan, bukan tuh. Itu apa sih? Lanjut. Musik. Halo, nah, apa yang disitu? Gua tanya? ini ya, ngeliat doang. Nah, sini ngeliat doang, cemburu siapa sih sebenarnya? Masih sembilan menit, 9 menit, dua menit. Temang, dua belas, lima belas lah. Mungkin. Begitu lumayan nanti kalau udah iklan cukup. Ya, kalau sih. bikin di bawah sepuluh menit, nggak cukup buat iklan. Begitu, namanya ada... ibu jangan lupa subscribe. Maksudnya tadi udah dari di awal, biar inget lagi. <laughs> <tuh> <tuh> nih, om nih. Ya. Nah, di konten-konten om kan gue lihat uh, motif eh motivasi sorry komedi semua komedi, komedi. Eh, tapi yang motivasi tuh gue liat yang mana oh itu yang channel sebelah oh bukan itu. channel ini ini channel ini paling ngetop ya nggak laku ya iya <laughs> <laughs> <laughs> laku juga lah maksudnya Oh, nggak biasa aja kalian rame di sini nanti ya. bakalan bakalan laku ini juga paling laku Bentar. nah itu nggak laku kan Rencananya sih, mau laku <laughs> Lanjut Ya jadi, aduh gue sampai lupa sampe mana nih Dan. ya lupa lagi Nah ini nah, kan, gue pengen, eh, pengen, pengen nih, ah, nah, nah, nih ya. okay, gue pengen nih, gue pengen nih bikin konten-konten yang Ini kan warga, warga 62 ini kan sudah, uh -uh. yang menghibur ya uh -uh. Kayak channel Om Cepak eh Om, Om Kiteng itu kan komedi hmm. gue pengen bikin channel horor nih Oh, boleh, boleh kita kolaborasi. kolaborasi ya, tapi, ya gue pengen banget nih kolab sama lo nih boleh nantinya. boleh kapan diatur oke okay. tapi gue minta ya gua hmm. denger nih, orang yang kereting kata penakut makanya jujur jujur takut sih enggak tapi tapi ngeri <laughs> gue tuh hal, hal kayak gitu tuh gak pernah sebenernya tapi ya demi lah hmm, okay. demi hubungan baik gitu ya Ya. Oke okay lah kolab minta kolaborasi begitu. Nah, lalu bela berani enggak lo masuk channel lo main handphone lo lo bosku enggak. Ya. Bro lo coba bercepat. Takut takut dong. Mau izin takut kan? Gak pantas. Takut. Amamu kan gak pantas takut. Takut lah. Enggak takut. Gigi lucu. Hahaha. Napa lo? Ya, gimana? Eh, bikin kalau begitu kan? ganti nama, jangan bro cepat Oh, apa? Bro Begigi, gimana? Um <g explains> oh, bro gingsul <gasi> Boleh sih, ya apa aja lah Lanjut! Ya. Mau gak lo masuk channel gue nanti? katanya gue pengen bikin channel horor nih Nanti satu satu gue butuh orang yang buat gue tumbalin, jadi taruh di tempat angka Tuh, lu doang aja Tumbalin Aku. Lu, mau gak mau ditumbalin atau Mau enggak lu aja oh. ya kan gue sebagai punya channel punya Tau. channel ah. ya gue pengen bikin konsep channel gue nanti kayak gini kayak gini kan ah. gue juga pernah perti orangnya ya kan Masih. tapi ya gue orangnya juga pernah perti aja ya tapi gue pengen bikin <coughs> channel horor yang <coughs> ya bisa dibilang menarik kan tapi gue nggak mau yang ada di tempat itu makanya nih gue pengen pengen bro bro di sini nanti koleks sama gue ya kan okay. Nanti, bro, gue tinggalin di tempat angka. r tinggal. Mau nggak? Lu mana? Enak bener lu. Ngawasin. Iii, kita berdua syuting. Lu ngapain? Ngawasin dari luar. Nah, itu namanya juga takut. <laughs> Bagaimana? Yang namanya kolaborasi, masing-masing punya tugas. Hmm. Kolaborasi itu biasa.